Amaurosis fugax. Pernahkah Anda mengalami gejala mendadak tidak bisa melihat apapun dalam beberapa detik atau menit? Jika iya, mungkin Anda sedang terkena penyakit Amaurosis fugax, Penyakit kelihatan-penglihatan mata secara mendadak dalam waktu singkat Penyakit ini umum dan tidak memandang usia bisa terjadi pada laki-laki maupun perempuan Penyakit ini disebabkan karena kurangnya aliran darah ke retina mata Sehingga membuat penglihatan mata mendadak menghilang Kurangnya aliran darah tersebut terjadi akibat gumpalan plak di arteri karotis ke arteri retina mata pasokan darah ke retina akan terputus dan menyebabkan penderita kehilangan penglihatannya. Penyebab Amaurosis fugax. Penyebab utama terjalinnya Amaurosis fugax adalah karena kurangnya aliran darah ke retina mata. Hal ini disebabkan adanya gumpalan yang menyumbat aliran darah atau menyempitnya pembuluh darah. Beberapa penyebab meningkatnya resiko penyakit amaurosis PGX tersebut adalah 1. Adanya cedera kepala 2. Menderita multiple sclerosis; 3. Akibat sakit kepala migrain 4. Tumor otak 5. Penderita lupus eritematosus sistemik 6. Atau poliarteritis nodosa, penyakit yang mempengaruhi pembuluh darah Selain itu, resiko penyakit ini juga disebabkan oleh pengaruh kolesterol tinggi, tekanan darah tinggi, penyalahgunaan alkohol, dan juga akibat perokok aktif maupun pasif. Gejala Amaurosis Bugex Gejala Amaurosis fugax adalah Penderita akan merasa matanya berat seolah ada sesuatu yang berusaha untuk menutupi kedua matanya. Kondisi ini akan menyebabkan penderita mengalami kehilangan penglihatan. Gejala ini bisa terjadi sendiri dan mendadak. Namun juga bisa disusul gejala saraf lainnya yang menjadi gejala stroke ringan seperti kesulitan berbicara.